Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, welcome back to my channel Wanda Edit Oke, okay, sebelum kita masuk preset Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Dukung selalu dan support selalu channel saya Sampai sukses Oke, okay, sa langsung saja kita masuk preset Let's go <tune> set yang kedua <SILENCIO> Oke selanjutnya preset yang ketiga <SILENCIO> Reset yang keempat Preset ya, yang kelima, oke. Okay, selanjutnya, preset yang keenam. selanjutnya preset yang ke Oke, okay, selanjutnya preset yang ke-8. <Sess> Oke okay, selanjutnya preset yang ke-9 next okay, selanjutnya preset yang ke-10 oke okay, selanjutnya preset yang ke-11 terlalu Oke okay, selanjutnya preset yang ke-13 mantan Pojo <SILENCIO> Oke okay, selanjutnya preset yang ke-14 Ini okay, 16 Selanjutnya preset yang ke-16 oh Jujur kesopan sayang kita nyanyi badista, Selanjutnya preset yang ke 17 belas. Selanjutnya, preset yang ke-18. Oke, okay, yang terakhir, preset yang ke-20 Terima kasih sudah menonton sampai selesai Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Tonton terus video-video terbaru saya Terima kasih